يا اخلي مول خاتم من البدان حاضر حاضر حاضر السلام عليكم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'ad. Saudara-saudaraku semuanya, terkhusus untuk Bapak, Ibu, Umas, semua saudaraku yang berada di Majlis zikir selawat sir dunia ini, saya ucapkan terima kasih sudah mau datang ke kebub saya ini. Mohon maaf kalau pelayanan dan tempatnya kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. atau tersebut sampun purun rawuh datang ke Bukuluniki. Saya ucapkan terima kasih sudah mau datang ke tempat saya ini. Semoga kita bisa terjalin silaturahmi Doa Abi Doa sering mendoakan dan menjadi saudara setuluran selawas selawas yang subhanahu wa taala minyarubalaamin dan untuk saudara saudaraku yang berada di adabukan ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah semoga segala penyakit yang menimpa saudara saudara kita menimpa bangsa kita dan seluruh umat manusia ini segera di hilangkan dari muka bumi ini karena saat ini berbagai macam penyakit terutama covid-19 ini sekarang ini juga semakin meluas dan ini ada gaya baru, model baru dari covid ini sendiri sehingga sekarang di beberapa tempat sudah ditutup jalan akses-aksesnya ditutup serangan yang kedua ini dengan harian yang baru sebenarnya penyakit seperti ini sudah dijelaskan oleh baginda rasulullah saw bahwa nanti di akhir zaman akan ada Sebuah virus Atau sebuah wabah penyakit Yang Penyakit itu melalui Dengan kekuatan angin Atau sirul amar Yang penyakit ini akan menyerang ke dalam tubuh Seseorang Dengan hanya dihitungan Waktu yang singkat sekejap bisa langsung meninggal Ini sudah disampaikan oleh Baginda Rasulullah SAW Dan penyakit ini Tidak hanya menyerang kepada Orang-orang yang Tidak beriman Penyakit ini juga menyerang kepada orang yang Beriman Sebab itu untuk semua saudara-saudaraku Saya minta untuk Mengamalkan jika nafas pikir nafas Ini yang paling utama nanti insya Allah untuk menghalau Dari Virus Covid-19 ini Yang pertama yaitu dengan cara bikin nafas, meditasi tasawuf, yaitu hatinya ditenangkan, disenangkan, membaca Alhamdulillah, Alamin, dengan penuh keikhlasan, posisi duduk tegak energak tidak boleh begini. Ini kalau begitu di antara tulang belakang dan daerah harus nah, selaras begitu supaya energinya bisa mengalir dengan baik. tegak itu juga matanya terpejam. <tuh> Lalu tangan diletakkan di atas ekor. Subillahi mina syaiton rojiim tujuh kali tarafas, lalu membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tujuh kali tarafas, lalu membaca al-fatihah tujuh kali tarafas, banyak kali tarafas dua kali tiga kali, lalu membaca le. 7 kali setelah itu baca suara murid 7 kali setelah membaca suara murid 7 kali, lalu membaca ayat kursi 7 kali setelah itu rasakan ke masuknya nafas dengan jikir Allah Allah Allah, Allah Allah Allah jangan bergerak sama sekali Jangan bergerak sama sekali, bahkan untuk, untuk bergetip pun jangan Jangan bergerak sama sekali Kalau masih usah ngajar nanti. Nggak akan bisa masuk ke dalam diri, masih umal kayak ini, nging, Jangan bergerak sama sekali Masuk ke dalam diri, cari nafas yang paling lembut nanti hanya tinggal satu saja lembut nanti akan seperti hilang Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah terus setelah itu nanti akan terasa suara detak jantung di sebelah kiri pada sebelah kiri duk, duk, duk, duk. Nah, suara duk, duk, duk, duk itu di dibangin dengan jikir Allah Allah, Allah Allah untuk yang pertama biasanya yang mau, mau diam tidak bergerak sama sekali ini pasti enggak bisa Susah Hanya bagi paksa Kadang seperti ada Digigit nyamuk Gitu Gitu nanti tapi enggak ada Lala Lopat oh, itu enggak ada Ada seperti kumwata di, di tangan sebelah Di tangan kanan Tantun kumwata Gitu Kadang seperti ada yang berjalan ini gitu itu tuh begini sih Ini ya, kan? gitu kadang dimulai dari pipi terus ke bagian hidar yang ada yang seperti yang ada yang jalan tem makin sampai gitu Memang, kita, gitu nanti kalau berhenti gitu di sini kan enggak ada apa-apa ya -apa. eh, harus siap sama sekali jangan bergerak sama sekali jangan bergerak sama sekali muan menganteng-anteng, muan muan ya, ya. orang tentang cara umat ini orang auditasi tentang ini, ini, gini ini, ini, ini, sudah akan masuk, bahkan bisa untuk mengenali diri. Ini nanti ini proses ketiniannya ini nanti buahnya yang dirasakan, buahnya, masya Allah dirasakan buahnya nanti perasaan ini, perasaan itu melihat ini, melihat itu, itu, itu sangat percaya hiburan itu saja hiburan, ya, itu. nanti tercium ini tercium itu, tiba-tiba seperti ada cahaya putih membesar-besar besar besar membesar, membesar, atau diri ini seperti kecil ya, ya, pasti ada beberapa hal yang dirasakan tidak usah dipikirkan, dia cukup dirasakan saja setelah proses untuk mengenal jati diri jati diri seseorang bisa mengenal jati dirinya kalau sudah bisa mengendalikan di, diri makanya meditasi nanti itu <tuh> tenang tenang, orangnya akan tenang sekali orang itu hanya bisa mengenali jati dirinya, kalau sudah bisa mengendalikan di diri orang itu baru bisa mengenali jati dirinya, itu kalau sudah bisa mengendalikan di diri makanya meditasi itu kan tenang saya ulangi orang itu baru bisa mengenali jati dirinya, kalau sudah bisa mengendalikan di diri. Kalau melihat ini masih goya mendengarkan itu masih bingung. Dikomentari orang masih susah, dicaci orang masih marah, itu belum bisa mengendalikan diri. Yang pertama orang itu bisa mengenali jati dirinya kalau sudah bisa mengendalikan di diri, kendalining di diri. Yang kedua seseorang bisa mengenali jati dari jati dirinya kalau sudah bisa mengajeni jati diri orang lain orang itu baru bisa mengenali jati dirinya kalau sudah bisa mengajeni orang lah orang lain lagi ya. orang itu bisa mengenali jati dirinya kalau dirinya itu bisa mengajeni orang lah orang lain Jadi orang itu bisa mengenali jati dirinya kalau sudah bisa mengajeni atau menghormati oranglah orang lain itu tandanya. jika orang masih suka menghina orang lain masih suka mencaci orang lain masih menganggap berda orang lain tidak beradab kepada orang lain berarti orang ini belum mengenal jati diri jati dirinya semakin seseorang itu mengenali jati dirinya dia akan semakin tanda-tandanya semakin menghormati, semakin beradab, semakin mengajeni orang-orang lain. paham. Seseorang tidak benar-benar mengenali jati dirinya dia akan mengajeni orang lain. Karena ketika dia memahami tentang siapa sejatinya dirinya, maka yang pertama dia akan benar-benar memanusiakan manusia, menghormati semua yang diciptakan Allah, dan yang ketiga, seseorang benar-benar mengenali jati dirinya kalau sudah bisa menempatkan dirinya sendiri yang ketiga seseorang benar-benar bisa mengenali jati dirinya kalau dirinya bisa menempatkan dirinya sendiri diri kita sebagai hamba yang harus menempatkan diri kita sebagai hamba jangan mengatur ngatur Allah Diri kita walaupun menjadi seorang bos, di rumah sebagai anak juga menjadi seorang ah, anak Bukan di waktu kerja menjadi seorang bos, lalu di rumah orang tua dijadikan pembantu Di surah suruh Mak cipunnya baju, Mak ini, Mak itu ini gak bisa menempatkan dirinya pada Pada tempat Tidak bisa menempatkan Dirinya Walaupun Di tempat kerja menjadi bos Yang bisa Mengayomi dan juga bisa Menasihati Tetapi di rumah Menjadi seorang anak juga Menempatkan dirinya sebagai Anak, bukan di tempat kerjaan menjadi bos, lalu di rumah juga menjadi menjadi bos. Ya harus bisa menempatkan posisinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri dan juga untuk menyenangkan semuanya. Dan semoga kita semuanya syata sama kita roh misduran selawat selawat subhanallah amin ya rabbal alamin au billahi bismillahirrahmanirrahim asyhadu an illallah wa asyhadu anna rasulullah allahumma shalli ala Sayyidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah radhi Inna Allaha Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على في سير على في على Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nuril jazil sari sharifi sayyidil asyraf wa ala alihi wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin nuril jazil sari sharifi sayyidil asyraf wa ala wa wa sallim Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin ala wa sallim Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ini Nurizal di